Oke guys balik lagi bareng sama gua kak Jamet guys ya kali ini gua mau main di Sweet Bonanza guys ya. Bermodalkan 200 ribu kira-kira jadi apa guys udah tanpa banyak bacot cincong. Gue biasanya kocok-kocok dulu kali ini gua nggak mau kocok dulu. Coba langsung ke Turbo SS guys ya siapa tahu dikasih gratisan. Yo, Sweet gue kali ini gak muluk-muluk guys ya cuma nyari profit kalau udah profit kabur aja guys ya kalau udah profit kabur aja mas ya atuh pagi-pagi langsung dikasih gratisan guys ya pagi-pagi udah dikasih gratisan yuk <coughs> sweet yuk gue sini cuma nyari profit doang guys ya kalau udah profit kisaran 600 ribu gue cabut dah gua enggak mau muluk-muluk bisa -muluk, ya, buat tambahan buat tambahan makan siang ntar, ntar siang guys, ya. siapa tahu kan ya si sweet ngasih si buah-buahan ngasih siapa tahu kita nggak ada yang tahu kan guys ya yuk sweet. bisa sweet awal-awal langsung dikasih gratisan guys ya modal kali ini 200 Rebus doang siapa tahu, siapa tahu. ya gratisan yang enggak ada isi, tapi lumayan guys ya. Dikasih 144 Mas ya. Lumayan guys ya. udah dikasih profit tuh. Yang enggak segini juga kita cabut guys ya. Intinya di atas 500 kalau dikasih profit di atas 500 kita kabur aja guys, ya. tahu sendiri kalau enggak gak kabur kalau udah profit, gak kabur tuh tahu sendiri kalian guys ya. Tak takutnya diambil lagi, coy. Males bet gua. Makanya kita di sini cuma nyari profit. Ah, apa gua bay aja ya? Apa coba gua bay aja? Kayaknya iya. Kayaknya coba gua bay aja, guys ya. Coba gua bay, ayo coba. Kenapa enggak di atas biar rapi gitu ya kenapa yuk kali 100 kali 50 turun bisa yuk tadi kan gratisan sekarang gua beli ya sekarang gua beli anjing sesuai permintaan cok dikasih kali 50 kenapa enggak kali 100 coba kenape kenape 8 nggak kali seratus nggak kali seratus kenapa guys ya? Kalian kalau pengen tahu gua main di mana? Gua main di Bonanza 138 guys ya. Di situ lagi ada yang namanya event deposit guys ya buat new member dan old member. Buat new member kalian minimal deposit 10.000 dapat 10.000 lagi guys ya. Aduh sencha lagi guys. Aduh, sensa lagi, sensa lagi. Nah, kalau kalian depo 50, dapat 25 itu buat new member, guys ya. Buat old membernya kalian cukup depo 50.000, dapat 20.000. Caranya gimana, bang? Caranya kalian tinggal pakai kode referral dari gua kodenya, Rizal PJ, guys ya. Kalau nggak kalian langsung aja join di komunitas Jamet. Ntar gue taruh linknya di deskripsi. Kalian langsung join aja, langsung tanya-tanya, langsung join di grup gue. Sesuai janji gue. Di sini gue cuma nyari profit. Kalau misalkan udah profit, gue mau kabur, colaper juga, belum makan, belum sarapan, lumayan. Udah dikasih profit empat ribu. Gak ada yang gopek, cok gue dikasih profit gopay ya kabur kaburlah coy ngapain kan sesuai omongan perkataan gua kata gua juga kalau dikasih profit di atas 500 gue cabut guys bisa udah dikasih gopay cok wah thank you thank you sweet enak banget guys ya yuk lagi dong pecahnya yuk lumayan lumayan lumayan seangkanya lumayan lumayan guys ya dapat 500 lebih guys ya. Nah, jangan lupa komen like and subscribe-nya guys ya. Nah, kalian kalau mau request gua mainin di mana aja, terus mau di mainin pola kalian, sok silahkan typing-typing aja di bawah langsung komen aja guys ya. Nah, kayaknya gua mau cabut dulu lapar karena guys ya gua mau makan. Thank you buat semuanya. Jangan lupa share, like, and subrek-subreknya. Komen-komen di bawah gue mau main-main di mana. Di lagi? gue mau dulu. Intinya thank you buat semuanya. See you next time guys ya. Bye-bye.